Halo guys, balik lagi dengan Rizka di sini. Hari ini Rizka lagi main di Ganis Fortune guys. Nah Rizka mainnya ini di PG Soft ya. Di sini itu gamenya nggak kalah kalah menarik dan keren-kerennya juga loh. Nah, oke okay, hari ini Rizka cuma bawa modal 150 ribu. Oke okay, langsung aja kita gas ke ya bos-bosku. Rizka main di bed 10.000 aja nih. Oke okay, let's go kita kocok di 50 ya guys. Oke pemanasan dulu kalem-kalem aja ya besti bestiku nih buat teman-teman yang lagi nonton boleh dong dibantu di like komen dan di share-share juga guys biar sekali semangat lagi nih bikin kontennya nah buat teman-teman yang mau request Siska main di game ini pakai pola-pola ini silahkan monggo-monggo-monggo langsung aja typing-typing di kolom komentar di bawah nih guys dan Buat teman-teman yang belum subscribe, boleh dong dibantu di subscribe channel ini. Karena subscribe itu gratis, yuk subscribe sekarang juga beku. Oke, dikocok-kocok terus nih. Uh, cakep-cakep-cakep penatuwil. Uh, ah, sedap. Ceren. Oke, okay. pak ceren. Uh, mantap. Aduh, ceren. Aduh. uh. Aku capek-capek uh, langsung menang besar, gak tuh? Menang besar, bosku. Baru aja mulai dapet 271.000 Gila, gila, gila, gila! Ini masih awal-awal, ya, guys. Ah, Rizka mainnya cuma di Bonanza, 138, nih, guys. Oke, okay. nah, buat teman-teman yang mau coba-coba, boleh banget nih, ya, nggak juga, nggak apa-apa. Di sini Rizka juga tidak memaksa ya guys bebas terserah kalian gitu oke terus dikocok kocok cakep cakep ayo ayo ayo nah di pegesot ini gamenya itu enggak kalah-kalah menarik lo bosku temen-temen boleh dicoba-coba sih ya guys karena keren-keren uh, dan pasti JP, JP juga jadi nggak kalah dari game lain juga nih oke oke semoga semoga kita JP yang pasti JP lah soalnya mainnya di tiga 138 anti rungkat gacor klub jadi tidak usah khawatir khawatir uh, jauh, jauh. Uh, aduh sedep sedep sedep okay. terus dikacak kacak biar pusing biar aduh wah kok tidak ada yang jadi na nah, nah, nah, nah. bisa eh uh, cakep jreng uh kena tuh mantap mak jreng uh uh cakep jadi jadi ayo jadi keren keren nih ini keren sih gila ini lagi gacor-gacor abis nih oke okay. buat teman-temannya mau ngikutin pola-pola nyaris monggo monggo siapa tahu barangkali Uh, ketimbun cepetnya juga ya siapa tahu ya guys ya ikutin pola-polanya Rizka nih biar makin kece. Hmm. Oke okay, tersisa satu nih bosku Uh cakep tuh aduh Oke okay, kita tunggu kocokannya sampai habis ya tuh aduh uh kena terus uh, cakep menang besar bosku Ya ampun bon. menang besar 214 Ya ampun gila, gila, gila, gila Nih, oke okay, ini udah selesai nih ya Oke, okay, ini Rizka mau puter lagi di 30 bosku Diputar lagi di 30 Oke okay, bos, bosku Nah, wah-wah-wah Cakep Gila, gila duh sedap, sedap Aduh, uh, uh, uh, uh. oke okay, kita mainnya ini Jangan terlalu barbar Yang penting santai, pahami dan tetap aku ayo bisa yuk scatter, scatter, scatter, kasih skaternya dong dong hello kasih kasih aduh lah cakep cakep dapat dapat dapat tuh dapat dapat dapat tuh Uuu... parah <laughs> oke okay, dapat scatter ya bosku oke okay. oke okay. aduh aduh cakep lumayan nah oke okay, kena tuh dapat berkali luar uh, perkalian 6 tuh, oke okay, kena tuh perkaliannya lagi, eh, aduh oh enggak, jernih, hmm. oke, okay. aduh cakep, ah kena tuh perkaliannya lagi, eh, aduh sedep sedep, aduh ada, ada, gila ada, wah, cakep, aduh langsung menang besar tuh, gila gila gila para para para, sembilan ah, ratus ya ampun nostalgia kayaknya aduh cakep cakep lagi aduh aduh parah parah parah parah parah, parah. ih gila gila gacor habis nih aduh sekali lagi Rizka mainnya cuma di Bonanza 138 nanti rungkat gacor klub guys wah menang besar bosku bosku aduh gila gila gila gila aduh 1.400 juta aduh gila gila nih aduh wah wah wah wah riska uh, cakep-cakep serius nih teman-teman boleh dicoba nih gila ini gacor habis nih pola polanya Rizka. ikutin pola Ikuti polanya -pola nyaris kayu yuk yuk, yuk. ah gila dapat juta 500 nih guys Aduh parah les parah gila les oh, oke okay, di sini Rizka mau berhentiin aja puterannya ya guys nah di sini Rizka bingung nih naikin aja wes, ya bednya di 50 kita puter di 30 oke semoga semoga aja naik ya yang pasti naik dong kalau polanya Rizka nih bener-bener manjur abis nih Oke ini buat teman-teman yang belum punya ID di Ponansat 138 Jauh, buruan bikin sekarang juga karena di sana banyak banget nih bonus saldo dan event-event menarik lainnya ya. Nah, buat yang new member minimal depo 10 dapat bonus 10 nih, Bosku. Nah, buat yang depo 50 dapat bonus 25 nih. Nah, buat yang old member tidak usah khawatir, jangan jangan sedih yang off member minimal depo 50 dapat bonus 20 nih guys. Tapi jangan lupa pakai kode referral RISKA aja ya guys. R I S K A A G A. Buruan gabung sekarang komunitas RISKA guys. Karena RISKA akan bagi-bagi pola-pola gacor di sana. Oke okay, join join join. mari kita main dan seru-seruan bareng guys. Oh langsung menang. 300 tiga aduh, aduh, aduh, miris kalo berhentiin aja ya, wes ya, guys ya. Nah, cukup sampai di sini ya, konten hari ini, guys. Thank you yang udah nonton. See you di next video, guys. Bye bye.